Oke okay, selamat uh, datang kembali di pertemuan ke-9 ya uh, materi masih sama ya yakni room ya tapi secara spesifik pada part 2 ini kita akan belajar tentang database migrations. oke okay? nah apa itu database migrations? database migration adalah suatu proses memindahkan atau memigrasikan data dari satu sumber dari satu source ke source yang lain ya. tapi di sini yang kita lakukan Melalui room, ya, kita akan melakukan migrasi atau mengupgrade data dari versi yang sebelumnya ke versi yang lebih baru, ya, dengan metode incremental migrations. Oke, nah, room menyediakan kelas uh, yang dinamakan dengan migration class yang sangat membantu kita untuk melakukan uh, proses migrasi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita butuh migrasi data? Nah, mari kita lihat contoh. Di sini, misalkan pada aplikasi saya, versi pertama, saya punya tabel user. Oke, okay? nah tabel user ini punya field ID, integer, dan nama, name, string gitu ya. Nah, mungkin um, pada versi kedua, ketika saya mengupdate aplikasinya di Playstore, saya mengganti atau menambahkan kolom baru. ya Jadi di versi kedua, tabel user saya ketambahan uh, field email yang juga string, oke. Okay. demikian pula di versi selanjutnya, maka saya menambahkan password as string di sini. nah, e, ketika user menginstal, ya de, e, versi satu ya, dia install versi satu, maka user akan memiliki tabel ini. kemudian ada update dari Play Store yang mengharuskan user untuk Bukan mengharuskan ya, memperbolehkan user untuk mengupdate aplikasinya. Jika itu dilakukan dan aplikasinya dijalankan dan aplikasinya mengakses database, maka yang dilakukan oleh Rim adalah melakukan migrasi ya dari versi 1 ke versi 2 dengan menjalankan query untuk mengalter tabel user menambahkan email di sini demikian juga ketika ada update yang baru lagi ke versi 3, maka room akan melakukan migrasi lagi dari dua ke 3, dan seterusnya oke okay. um, seperti apa bentuk migration classnya ya seperti anda lihat di sini um, kita membuat suatu objek ya dari suatu um, abstract class migration di sini punyanya room dan biasanya um, nama variabelnya kita kasih ketentuan seperti ini migrations underscore satu underscore dua satu ini versi sebelumnya yang di belakangnya adalah versi yang dituju ya jadi artinya migration satu dua itu menunjukkan bahwa ini uh, SQL yang saya tulis di sini harus dieksekusi apabila ada upgrade dari versi satu menuju dua demikian juga yang bawah ini anda bisa lihat dua ketiga artinya akan dieksekusi jika Kondisi versi user sekarang adalah dua, dan di upgrade ke versi 3 maka tabel ini, eh, uh, ini yang dijalankan ya. Kalau Anda lihat, migration satu dua menambahkan email, migration dua ketiga menambahkan password. Oke, okay. um, ada kalanya jika ada kalanya Anda bisa membuat migrasi ini lebih cepat dengan membuat semacam apa ya, semacam... Uh, jumping migrations ya jumping migration. jadi kalau anda lihat di sini migration 1,3 ini kita melompati migrasi dua begitu ya nah ini artinya ada uh, ini diperuntukkan untuk user yang apa pernah install dulu gitu ya di versi satu terus enggak pernah dibuka lagi appnya enggak pernah di update terus tahu-tahu dia mengupdate ya dia sehingga user ini melewatkan beberapa versi yang sudah terjadi sebelumnya misalkan sampai versi 3 nah, kita bisa menyiapkan migration 1.3 ini, ya. Jadi, artinya dari migration 1.3 ini, artinya, artinya adalah mengupgrade dari versi 1 menuju ke 3. Isinya, isi SQL-nya sebenarnya copy paste dari 1.2 dan 2.3 ini, saya copy ke paste ke sini, ya. Jadi, sama aja. Tapi, sekali lagi, ini opsional yang uh, jumping migration sini, ya. Kalaupun Anda tidak membuat uh, jumping migration 1-3 ini, maka yang dilakukan oleh room adalah jika usernya 1. Menuju tiga, yang dilakukan oleh rumah adalah pertama, dia rumah akan menjalankan migration. Satu, dua, setelah selesai langsung dilanjut dengan dua ketiga. Oke, okay? jadi uh, tidak uh, harus dibuat uh, shortcut dari satu ketiganya. Oke, okay? jadi ini opsional. Nah, uh, setelah Anda menyiapkan objek-objek uh, migration ini, maka Anda perlu menambahkan ke dalam buildernya. Jadi, Anda tinggal memberikan. Memanggil fungsi add migrations, lalu ditulis aja di situ: migration, 12 migration, migration, migration, 3, migration, 1, 3, dikasih, e, koma sebagai separatornya ya sebagai e, separatornya ya Jadi migration, mendaftarkan migration, migration, migration, migration, migration, migration, migration, migration, migration, migration, migration, migration, migration, migration, migration, migration, melakukan migration, migration, ya, e, melakukan migration, migration, migration, migration, migration, Uh, berikutnya adalah destructive migrations. oke? Okay. Yang yang kita buat di sini kan alter ya. Alter itu artinya mengubah tabel dan tidak sampai menghapus data atau merusak data record di dalamnya. Jadi walaupun Anda sudah melakukan upgrade, data yang tersimpan masih ada, masih bisa dibaca. oke? Okay. Tergantung dengan ininya, tergantung dari kolom-kolomnya. Nah, ada suatu kalanya di mana... Um, Migration tidak diperlukan dan ini dan ini suatu apa ya ke uh, suatu hal yang oke okay, kalau misalkan saya mau menghapus semua record ya saya mau hapus semua record ganti dengan tabel baru jadi suatu kasus di mana tabel lama ini sudah habis sudah nggak beri lagi nggak bisa dipakai lagi sehingga kita merekonstruksi tab, uh, skema tabel baru dan kita buang saja yang lama kemudian kita ganti yang baru jika itu yang anda inginkan maka anda bisa memanggil yang namanya fallback Destructive migrations, ya. Ini uh, lupa nambahin at-migrations, ya. Kita tetap menambahkan at-migration di buildernya migration satu dua, dan seterusnya. Tetapi sifatnya adalah destructive, ya. Artinya, datanya di uh, record record yang tersimpan dihapus. Oke, okay, hati-hati dengan fallback to destructive migrations, ya, karena hanya ini, ini dilakukan apabila kasusnya data yang anda hapus bukanlah data-data yang krusial dan berhubungan dengan user ya. Jadi bayangkan anda bikin game, uh, sqlite nya nyimpan progress game tersebut dari suatu user maka ketika ada upgrade uh, data game uh, progressnya kehapus semua gitu ya. Nah itu bahaya sekali ya. Si user bisa angry, bisa marah-marah, bisa kecewa gitu ya karena uh, progressnya hilang semua dan ujung-ujungnya akan merating buruk di playstore ya untuk aplikasi tersebut ya hati-hati dengan ini oke okay. nah um, kita langsung aja coba ke ini ya ke aplikasi project kita masih menggunakan tujuh applications ya kita membuat aplikasi itu itu yang kita lakukan adalah kita mau nambahin prioritas jadi tujuh yang dibuat itu punya semacam prioritas high medium dan low dan prioritas ini kita bisa pilih kalau prioritasnya tinggi maka uh, harusnya itu yang prioritasnya tinggi diletakkan di paling atas kalau dilihat dari listnya, oke? Okay? Nah, kita langsung mulai bagian pertama, yakni utility. Oke, okay, um, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mau bikin utility, ya, utility file uh, karena saya ingin memindahkan uh, fungsi building database-nya ke satu tempat, ya, supaya uh, tidak redundant, tidak dipanggil berkali-kali. Jadi kalau misalkan kita lakukan perubahan, supaya tidak mengganti semua build semua fungsinya ya yang saya maksud adalah kalau anda buka di view model di sini ada pemanggilan uh, pem, uh, pemanggilan database ya pembuatan database di view model yang lain yang di um, list to do model ya list dua view model anda lihat juga ada hal yang sama yang kita lakukan Ya, paling tidak ada tiga kali kita memanggil database ini di view model. Nah, kita mau pindahkan fungsi tersebut ke dalam utility file. Oke, okay? langsung aja Anda bikin package baru di package Anda yang sudah ada. Klik kanan New Package uh, Util. Kemudian Anda siapkan atau buat filenya Util. Ah, sorry, bukan kelas ya, file biasa. Nah. Um, sekarang kita lihat um, yang kita lakukan pertama adalah membuat tb name config nya ya jadi langsung aja ketik di biname ini konstanta ya teman-teman konstanta -teman. um, kita pakai nama apa ya kemarin to db ya to db saya copy paste ke util class saya util file saya nah seperti ini kemudian kita mau bikin fungsinya untuk uh, build db Build TV, uh, fungsinya butuh konteks ya butuh konteks dan return value-nya adalah database isinya apa? isinya anda bisa paste dari uh, yang di view modelnya jadi saya lakukan copy paste yang get applications ini adalah konteks objeknya anda, uh, anda replace dengan konteks kemudian Um, ini, nama db-nya kita ganti dengan db name oke okay. jadi kalau Anda misalkan mau ganti nama db Anda tinggal lakukan di sini ya. nah, kemudian karena dia return-nya dulu, kita lang langsung aja lakukan return db oke, okay, beres selanjutnya, teman-teman, yang kita lakukan adalah me mengganti semua uh, pembuatan atau build database di view model dengan fungsi yang kita sudah buat di Um, uh, util oke, okay, langsung aja kita klik uh, to do uh, modelnya. Nah, di sini kita hapus ya, kita tinggal panggil fold DB sama dengan um, build DB ya. Kalau Anda lihat waktu kita ketik build DB, Anda nya akan ngecek, oh ini adalah fungsi buatan kita sendiri. Jadi, kita langsung passing kan konteksnya di sana. Oke, okay. oh sorry, tunggu, tunggu the Oh ya, yeah, huruf besar nih ya P-nya. Oke. Okay. Uh, get applications Nah. Ya. Yeah. Oke, okay, kita coba cek import-nya kah? Hmm, ya ini. to do util build db. Oke. Okay. Nah teman-teman, um, build DB-nya sudah dipanggil, dia sudah punya DB yang sama Dan sisanya tidak perlu dirubah, sudah betul seperti itu Ini kita tinggal mengkopas, ctrl C, menggantikan semua pemanggilan database yang ada di uh, view model Anda Jadi lakukan juga di detail to do view model, kita hapus ini, copy oh, paste simpan Nah seperti itu Oke, okay, um, selanjutnya kita akan bikin softback button ya. Um, kita buat di main activity, um, di main activity. Oke, okay, uh, kita buat uh, apa namanya variable nav controllernya ya, private uh, late init var nav controller. Nav controller. Nah, di sini kita bisa panggil navigations Uh, Fan of controller this, R ID. Host fragment. Nah, ini akan mengembalikan suatu objek nav controller sama dengan seperti ini. Nah, apa itu host fragment? Kalau Anda tahu, masih ingat sebelumnya di main activity, kita sudah punya satu host fragment ya, wajib ya, karena itu sebagai kontainer untuk meletakkan fragment-fragment yang di load diberi nama host fragment Oke, okay. nah balik lagi ke main activity, right? Kemudian kita set up ininya ya back buttonnya menggunakan navigation ui uh, setup action bar with nav controller. Di sini anda pilih disk kemudian di sini anda masukkan nav controllernya. Oke, okay. um, supaya merespon ini ya supaya merespon apa ketika ditekan tombol back softback tersebut kita perlu mengoverride on support navigate up boolean kita returnkan dengan navigation UI.navigate up nav controllernya kita passingkan dan berhubung kita nggak punya drawer, Ya, jadi parameter keduanya bisa di-set sebagai nul. Nggak, ada, nggak ada drawer yang di-open. Oke, okay? jadi inilah program untuk men-setup softback button untuk up, uh, setiap fragment yang muncul. Oke, okay? baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yakni layout. Nah, uh, seperti yang saya katakan sebelumnya, uh, duduk kita akan punya prioritas, prioritasnya bisa high, medium, dan low yang prioritasnya high akan diletakkan di list yang atas, sedangkan uh, yang prioritasnya low akan ditaruh di bawah. Nah, untuk itu uh, ketika membuat tuduh kita siapkan radio button agar user bisa mengeset uh, prioritas dari tudu yang dibuat. Oke, okay? nah langsung aja ada buka layoutnya, layout, layout um, create, fragment create 7. Hal pertama yang kita lakukan adalah memindahkan tombol create 7 to ini di bawah, ya saya akan hapus uh, apa namanya. Uh, ininya bagian atasnya, kemudian saya akan kasih jarak, 24, 24, dan 24, lalu kita akan match constraint. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, teman-teman, um, kita akan memberikan radio group di sini. Di pertama-tama kita akan tambahkan text view. ya Text view di sini, uh, nama teksnya nya adalah... Uh, prioriti. Oke. Okay. Prioriti. Oke. Okay. Oke, okay. mungkin saya ganti juga agar menggunakan bodywannya, body, body, material komponennya tapi ini bukan suatu kewajiban ya. Oke, okay, saya cantolkan dulu. Kasih jarak 16 24. Nah, selesai. Nah, untuk menambahkan radio button, pertama-tama yang Anda tambahkan harusnya adalah radio grupnya dulu, ya. Radio grupnya kita masukkan seperti ini, Anda bisa lihat di komponen 3 di bawah. Kemudian Anda masukkan radio buttonnya, 3 biji, ke dalam radio group, ya. Radio buttonnya kita masukkan lagi, um, mana nih? Radio buttonnya kita masukkan lagi. Nah, oke okay, ada 3, ada 3 radio button, dan ada satu radio group yang... Berlaku sebagai kontainer dari radio button yang kita punya. Uh, yang dilakukan adalah Anda klik radio group dulu, uh, cantolkan dulu ke bawah priority, sebelah kiri juga beri jarak dulu, uh, nggak usah yang atas. Nah, radio nya ini harus diberi nama karena akan kita panggil lewat program. Jadi, Anda kasih nama ID-nya radio group uh, priority. Oke. Okay. Kemudian 3 radio button, mulai dari atas, anda ganti teksnya, mulai dari atas ya, uh, high priority, high priority, oke, okay. oke, okay. high priority, kemudian diberi ID juga uh, radio high refactor, yang medium sekarang lakukan hal yang sama, medium priority medium priority oke okay, oke okay. medium priority diberi nama radio medium oke okay. refactor terakhir uh, yang low radio low refactor teksnya diganti menjadi uh, low priority low priority oke okay cat oke okay. nah kita sudah punya tiga buah radio button lanjutnya adalah menambahkan tag ya tag ini semacam um, properti yang dimiliki oleh semua komponen view yang ada ya dan kita bisa menyisipkan value ke dalamnya ya value nya bisa string integer terserah kalian nah uh, tag ini nanti akan berguna untuk memberikan suatu nilai prioritas kepada radio-radio tersebut, jadi misalkan radio high kita beri nilai 3 integer, radio medium 2, radio low salah satu sehingga 2 2 tersebut akan memiliki nilai, ya nilai prioritas 3, 2 atau 1 ini berguna untuk melakukan order ya teman-teman, ketika kita tampilkan di dalam list kita bisa adjust query kita agar diurutkan berdasarkan prioritas Uh, dimana urutannya dibalik ya Descending Order sehingga yang radio-radio uh, yang prioritas yang angkanya tiga akan nongol di atas oke okay? kita lakukan ini sekarang anda klik yang high priority carilah tag kasih angka tiga ketik medium priority klik medium priority kasih angka dua dan low priority kasih angka satu ya itu ya jadi tiga buah radio button punya tag dengan value-value priority-nya uh, high priority akan di set sebagai default radio button caranya gampang sekali Anda tinggal uh, mencentang check di sini Anda klik high priority lalu Anda centang check-nya agar true oke okay, uh, satu hal lagi kita akan berikan ID untuk judul ini ya Kita klik judulnya di sini lalu Anda beri ID TXT um, judul duduk ya um, alasannya kenapa kita beri ID karena kita mau ganti lewat program ya nanti saya akan tunjukkan kenapa kok kita perlu mengubah ini lewat program oke okay? nah um, seperti saya katakan tadi ya kita sudah kita sudah punya create, frag, uh, create to do sekalian aja di sini kita tambahkan fitur baru untuk agar user bisa mengedit to do yang sudah dibuat oke okay. oleh karena itu kita perlu bikin fragmen baru klik kanan di view new fragment blank kandika Anda kasih nama edit to do fragment finish oke okay. nah lakukan clean up code Clean up code di sini. Hapus-hapus yang nggak dipakai. Termasuk component object. Kita hapus. Dan kita override juga sekalian. fun uh, Sorry. On view created. Nah. Satu hal lagi adalah. Um, karena. Fragment edit ini. Akan menggunakan interface yang sama. Atau layout yang sama. Dengan. Uh, create to do. Oleh karena itu di sini. Kita akan menggunakan layout dari fragmen create. Jadi Anda tinggal ganti layout ini fragmen menjadi fragmen create todo ya. Jadi si edit todo dan si create todo fragmen menggunakan layout yang sama. Dengan kata lain, Anda ting uh, bisa menghapus fragmen edit todo yang sudah dibuat oleh Android studio Studionya. Kita nggak pakai ini karena kita pakai layout yang sama dengan yang create. Saya tinggal klik kanan Uh, save delete, atau Anda tekan delete di keyboard. Oke, okay. seperti itu ya? Oke, okay. nah, ini sudah kita lakukan. Nah, karena ada uh, fragment baru, maka kita perlu meng-adjust navigation graph agar um, i, uh, bisa menuju ke edit fragment. Ya, nah, gimana caranya menuju ke edit fragment ini? Caranya adalah kalau Anda tahu atau masih ingat di... List to do yang dibuat itu kita menggunakan layout semacam ini ya. Jadi ada checkbox dan kalau Anda lihat di kanan sendiri itu ada gambar pensil yang image edit ID-nya. Ini kalau diklik nanti kita akan buka atau navigasi ke fragment yang edit tadi. Oleh karena itu Anda buka dulu navigation graph-nya. Oke. Okay. Lalu kita masukin um, destination baru yakni edit to do fragment ya edit to do fragment kita agak geser uh, ke atas. Nah, di sini dari do -do list yang lama ini bisa menuju ke edit to do fragment yang baru. Oke. Okay. Uh, sekalian Anda klik panah yang ini ya, panah yang dari to-do uh, list ke edit to do ini kita klik lalu kita beri nama action edit to do fragment. Oke. Okay. action edit Dua fragment Oke okay, refactor kemudian um, di destination yang baru ini kita akan menambahkan dua ya, yakni si ribu ya. Jadi anda klik ribu dua puluh dua, fragment yang ada di sini Anda tambahkan dua dengan mengklik tombol plus di sini lalu ketik UUID uh, pilih integer. Ya, kenapa demikian? Karena kita perlu single tuduh yang mau di load yang mana. Dari sekian list tuduh yang ada, kita klik tombol editnya. Nah, kita kirimkan UUID-nya ke dalam fragment ini agar di load. Apa itu UUID? UUID itu kalau anda lihat di model merupakan apa? Primary key dari uh, objek tuduh. Oke, okay. jadi UUID-nya kita send yang auto generate. Gak tahu berapa nilainya. Uh, incremental ya pokoknya, nah kita send ke edit to do fragment kemudian kita akan load data tersebut ke dalam layout yang kita punya, itu ya nanti targetnya nah oh ya jangan lupa, apa, uh, kalau anda melakukan perubahan pada navigation graph harus lakukan ini ya, build rebuild project supaya kelasnya uh, uh, di generate ya sama save argumentnya, oke okay. Nah, sekarang kita akan memanggil um, proses navigasi ini di uh, adapter yang kita punya. Jadi, Anda buka tulis list adapter. Oke, okay. moga-moga masih ingat ya bahwa di dalam on-band view holder adapter kita, itu ada check task, ya, check task yang diklik atau di-set on check change listener. Nah, di sini kita akan tambahkan satu lagi, yakni um, apabila image edit, Tombol pensilnya di klik ya, jadi Anda tinggal tambahkan holder on click listener ya, seperti ini. Jadi, kalau image editnya di klik, maka um, kita akan navigate ke edit fragment. Oke, okay. uh, maaf, ini masih gradle uh, Saya akan pause sampai di sini, kita tunggu. gradlenya selesai ya? Oke, okay, gradlenya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan buat action di sini full action sama dengan um, list to-do sorry um, to-do list fragment directions ya yeah, to do list fragment directions ya yeah, dot Nah, action-nya ada dua sekarang ya, karena panahnya ada dua kan, ke create atau ke edit, begitu ya. Nah, kita pilih yang edit dan ada argumen UUID di sini. Kita double-klik. Nah, argumen UID-nya ini diisi apa? Nah, kalau Anda tahu di sini, adapter on Bind View Holder ini berfungsi untuk merender atau menampilkan data yang sesuai berdasarkan data yang ada di dalam list, do, -do list yang ada di sini. Nah, ada position yang menunjukkan bahwa Uh, on Behalf Holder sedang merender tuduh yang nomor berapa. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kita bisa akses listnya dengan indeks berdasarkan positions yang ada di parameter ini, dan uh, kita bisa akses UUID-nya, primary nya Oke. Okay? Selanjutnya kita panggil Navigation dot controller it navigate ke action ya proses ini akan menyebabkan um, host fragmentnya akan mereplace listnya dengan edit fragment dan mengirimkan UUID ke edit fragment oke okay. nah sekalian juga kita akan mengedit sedikit yang ada di dalam check task ini ya kita akan tambahkan pengecekan apabila checkboxnya tercentang atau tidak Nah ini uh, ada B ini kompon button artinya Si checkboxnya itu sendiri, objek checkbox sendiri, si B nya adalah boolean atau apakah apakah true atau false. True artinya dia tercentang, kalian nyentang. False artinya dia dari posisi tercentang, kalian uncheck. Ya, tidak tercentang, ya true tercentang, false tidak tercentang. Ini akan lebih baik kalau saya ganti dengan is-check. Oke, okay. sehingga di sini um, proses delete, masih ingat ya, ini adalah proses delete. Uh, si task ya, ini adapter on click ini kan dipanggil akan manggil um, fungsi doodle do click yang ada di dalam fragment Dan kalau Anda tahu, di dalamnya kita melakukan proses delete. Nah, teman-teman, oleh karena itu di sini kita cek dulu melakukan dengan if-nya, apakah checkbox-nya tercentang sama dengan sama dengan true. Jika iya, maka silakan delete. Jika tidak, do nothing. Oke, okay, itu aja yang kita ubah sedikit dengan uh, si adapternya. Nah, sekarang uh, kita siapkan view model. Seperti saya katakan minggu lalu bahwa saya tidak, mem tidak membuat view model khusus untuk edit set, dan create terpisah, saya jadikan satu. View model edit, sorry, uh, fragment edit dan fragment create menggunakan, mengkonsumsi, View model yang sama, yakni si detail to do view model. Kalau Anda double click ya di sini kemarin saya hanya punya fungsi add to do, karena di dalam create fragment yang dilakukan hanya nge ya, menciptakan to do, ya, tidak ada uh, kepentingan untuk ngelut. Data tutup sehingga tidak, saya tidak membuat live data di sini. Nah, berhubung detail duty view model ini juga mau saya pakai di edit fragment, yang tujuannya kepentingannya adalah untuk ngelut data. Tutup oleh karena itu, di dalam detail duty view model ini kita perlu menciptakan live data. Oke, okay? Anda tambahkan live data. Tutup ya di bagian atas. Uh, fall to do, LD, mutable, live data yang tipenya adalah tuduh kurung-kurung seperti ini lalu kita tambahkan fungsi fun fetch dimana fungsi ini parameternya adalah uh, cuuid yang tipenya integer dan kita panggil launch coroutine uh, nya kemudian kita lakukan hal yang sama seperti ini fold saya copy Nah, kita mau melakukan apa? Select, ya fetch ini untuk mengambil data single to do berdasarkan UUID. Ingatlah bahwa kita punya uh, fungsi query select yang ini, select to do. Select all from to do where UUID sama dengan ID. Artinya kita punya fungsi ini dan kita passingkan ID-nya ke sini untuk men-select a single to do. Ya. To do yang satu biji. Lakukan itu sekarang di... Um, modelnya ya. Jadi Anda panggil db.todo select todo uuid-nya kita masukkan. Dan ini kita tampung ke live data yang kita sudah punya di atas. Uh, todo ld.value sama dengan db.todo dao select uuid. Oke. Okay. Itu aja yang kita tambahkan di view model. detail yang kita punya. Nah, sekarang kita akan ciptakan view model ini juga di dalam edit to fragment ya. Jadi Anda buka edit 22 fragment di bagian atas, Anda ciptakan uh, variable, uh, pakai let ya, um, see view model, ya, uh, detail to do view model, dan di dalam on view create kita initialize C si view modelnya dengan cara memanggil view model sama dengan view model provider this.get uh, detail view model class .java. Ini caranya menginitialize si view model. Lalu kita akan melakukan fetch ya, fetching um, datanya view model fetch fetch apa UUID. Nah, gimana caranya mendapatkan UUID? Oke, caranya mendapatkan UUID adalah menggunakan uh, added to the fragment arguments ya. Dan kita panggil from bundle-nya, kemudian kita pasingkan fungsi require arguments, lalu kita bisa akses UUID yang kita sudah define di uh, navigation Uh, graf yang kita punya di sini, ya. Masih ingat, kita punya ini dan punya argumen ini. Oke, okay, kalau proses build project-nya uh, tuntas, aman, maka kita bisa akses UUID-nya. Oke, okay, langsung aja, teman-teman. call -teman, UUID sama dengan edit to do fragment arguments from bundle uh, require arguments. Nah, kalau UUID-nya nggak nongol, berarti proses. Build project projectnya ada yang salah, oke? Okay. uuid nya kita punya, kita pasingkan ke sini, ya, yeah. oke? Okay, selesai, tinggal kita observe, teman-teman ya. Jadi anda punya observe view model seperti ini, kemudian kita panggil fun observe view model seperti ini, view model to do ld, ya, yeah. kita mau observe Uh, live datanya apakah ada nilainya atau belum kita panggil observe live view lifecycle owner observer observer ini nah ada it ya id-nya ini akan bernilai to do yang sudah berhasil di-load dari database ya sehingga kita bisa memasang informasi yang ada di id-nya ini ke dalam text text box yang sudah kita punya di dalam layout fragment create pertama, kita load txt title .txt sama dengan "sorry". Kalau Anda mau ngeset nilai untuk edit text, nggak boleh dot text ya, tetapi harus set text. Seperti ini, it dot uh, title txt notes set text uh, it dot notes. Sementara kita ignore dulu. Radio batannya Nah, oke. Okay. Satu hal lagi yang kelupaan tadi, yakni um, mengedit judul dari fragmennya ya. Kalau anda lihat, kalau kita pakai layout yang sama, kan agak aneh ya. Ini fragmen edit, kita sedang mengedit tuduh, tetapi judulnya new tuduh ya. Agak aneh juga. Demikian juga tombolnya. Kok create tuduh, padahal kita sedang mengedit tuduh. Kok create tuduh? Nah ini akan bikin uh, usernya bingung ya. Oleh karena itu, itulah alasan mengapa kita memberi ID di judulnya. Karena saya ingin mengganti judulnya menjadi um, edit. judul Demikian juga tombolnya kita ganti jadi save changes. Seperti ini, save changes. Simpan dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, okay, langsung aja kita coba ya, kita coba jalankan, tunggu sebentar ya. Baik, ini adalah hasilnya teman-teman, uh, saya lupa lupa menambahkan label untuk nama fragmentnya ya, Anda bisa lakukan itu sendiri ya. Nah, kita klik uh, tombol editnya, kita coba, nah ini Anda bisa lihat, uh, si view modelnya jalan ya, ngeload data dari database dan mempopulate title dan notesnya nya abaikan dulu priority belum kita kembangkan, oke. Okay. Uh, sudah oke okay ya, teman-teman. Kita akan lanjutkan dengan um, bagian yang ketiga, yakni modelnya. Oke, okay, kita lanjutkan ya, the model. Nah, um, di sini kita akan meng-adjust entity kelas kita dengan menambahkan field priority. Ya, field priority untuk menyimpan data atau nilai prioritas dari sebuah tuduh. Oke, okay. Kita buka model dulu, teman-teman. Oke okay, di sini model .kt. Nah, kemudian kita akan nambahkan uh, field baru di sini, koma add column info name uh, priority. Sebenarnya ini nggak terlalu ngefek ya, saya ngetik begini karena uh, saya membuat uh, apa membuat nama field yang sama, oke? Okay. integer ya teman-teman ya, integer, priority integer yang akan bernilai 1, 2, dan 3. Kemudian kita, um, karena kita punya edit fragment, artinya to yang kita ciptakan bisa diupdate, ya. kemarin kita sudah nyoba query select, kita sudah nyoba query delete, nah sekarang kita nyoba query update. Buka DO-nya, tambahkan satu query lagi, add query di sini, Oke, okay, papers bebas dan uh, perintahnya adalah update to do set title sama dengan title, comma, notes sama dengan notes. Ini eh, nggak apa-apa ya, sebentar. Oke, okay, dan sekarang ada yang ketiga, yakni priority sama dengan priority. Yang uh, penting dari update adalah where-nya teman-temannya. Jadi kita ngupdate berdasarkan apa, begitu ya? where-nya kita isi dengan uh, indikator uh, akses index UUID-nya. Where UUID sama dengan si UUID kita punya di situ. Nah ini query yang kita punya, suspend fund, update. Nah kita passingkan one by one mulai dari kiri hingga yang paling belakang. Yang pertama yang paling kiri adalah si title, string, si notes, juga string, priority yang integer, dan uuid yang integer juga. Nah ini dia. Jadi kita punya update. Query yang mirip cara kerjanya dengan select dulu di sebelumnya, dan kita pastikan parameternya ke dalam uh, string parameter ini ke dalam parameter fungsi update kita. Oke, okay. nah uh, selanjutnya adalah tentang database migrations. Kalau Anda melakukan alterasi terhadap tabel yang Anda punya, ya termasuk itu menambahkan field baru, menghapus field lama, mengganti tipe datanya. Oke. Okay atau bahkan menambah data kelas baru menambah entiti baru maka anda wajib membuat migrasi policy-nya, oke okay, itu wajib. Oke, okay. nah kita langsung aja bikin uh, migration policy -nya. Yang harus dilakukan adalah tiga hal. Satu, define migration policy, ya artinya define migration methodnya. Dua, naikkan database versionnya satu angka ke atas, ya plus plus gitu ya. Kemudian Jangan lupa migrasi metodenya ditambahkan ke dalam builder yang pu Anda punya. Oke. Okay? Hal pertama adalah melakukan migration policy, yakni kita membuat fungsi migration-nya. Fungsi migration-nya boleh Anda masukkan ke dalam todo database. Ya, Anda boleh letakkan di dalam component objek ini, atau Anda boleh letakkan di lain tempat ya. Misalkan di sini saya mau letakkan di dalam util yang saya punya. Ya, dan saya akan buat uh, migrationnya full migrations. Tentu saja dari satu ke dua, ya satu ke dua uh, objek karena abstrak class ya si migration kelasnya ini migrations, ya pilih yang ya rooms migration di sini dari mana kemana gitu ya alt enter import dari satu ke dua. Oke, okay. isinya adalah anda tinggal klik objek yang error ini alt enter Implement member, oke, okay, selesai. Nah, di sini kita punya akses ke database yang merupakan support SQL database, tipenya. Di sana kita bisa panggil execute SQL, menjalankan query apa. Query yang kita jalankan adalah alter table, to do, add, column, ya, add column. kolom apa yang di add? Column priority, priority. Um, tipenya apa? Integer. Integer. Defaultnya apa? Defaultnya kalau nggak diisi itu adalah 3. Defaultnya diisi angka 3 atau high priority dan not null. Oke, okay, not null. Nah, itu ya. Jadi defaultnya 3, uh, not null. Kenapa not null? Karena di model yang kita punya ini... Um, field-field-nya harus diisi, nggak ada nulnya kecuali ya. Kecuali kalau Anda nambahkan sesuatu kayak begini, maka priority ini boleh nol ya, sehingga Anda tidak perlu nambahkan not nol. Oke, tapi berhubung ada nilainya harus diisi gitu kan, harus ada priority nya, harus ada ada value nya, maka Anda wajib memberi yang namanya not null di sini. Oke, kita sudah punya migrations selesai uh, untuk satu kedua. Dan um, yang kedua yang dilakukan adalah menaikkan versi database-nya. Jadi Anda buka todo database.kt di bagian atas versi satu dirubah menjadi versi 2. Oke. Okay? Dan Anda harus mendaftarkan migrasi yang Anda buat tadi ke dalam builder Anda. Sekalian masih di todo database Anda punya build database juga di sini dan sebelum di build, kita panggil fungsi dot add migrations migrations 1 2. Jadi kita sematkan informasi migrasi-migrasi apa saja yang Anda punya, Anda bisa tambahkan koma koma koma koma sampai belakang gitu ya kalau Anda punya banyak migrations. Oke, ini saya akan copy, kemudian saya bawa ke util, lakukan hal yang sama di sini add migration 12 sehingga aman kalau dipanggil aman gitu ya dijalankan uh, tidak error oke okay. nah berikutnya adalah memperbaiki create edit to do. ya maksudnya memperbaiki create edit to do ini kan gara-gara kita punya field baru yakni priority ya dan um, si kelas uh, to do saya sekarang punya tiga parameter konstruktor harusnya ini menimbulkan error ya Nah mari kita lihat errornya dimana e, kita coba buka e, create to do fragment disini ya create to do fragment dan anda lihat ada errornya manakah error errornya kalau anda amati rata errornya adalah pada saat di button create to do nya pada saat kita ngeklik e, create to do button di sini, oke okay. dan kita menciptakan objek dudu dan memanggil konstruktornya. dan di mana konstruktornya kekurangan satu parameter, yakni si priority integer angka tiga atau angka 2 atau angka satu tergantung dari radio button yang kita pilih. Oke, okay? hal pertama yang, adalah, yang Anda lakukan adalah mencari tahu radio button mana yang kepilih. Oke, okay? Anda bisa pakai if radio high dot is check sama dengan true or not, radio medium is check sama dengan center, itu boleh. Tidak apa-apa, tapi saya punya cara yang lebih cepat, yakni melalui si radio grupnya. Oke, okay, Anda bisa panggil radio grupnya "radio group priority". Check radio button ID, dia punya fungsi atau properti yang namanya uh, bukan, pro, bukan properti, tapi fungsi ya. Untuk mengembalikan uh, ID radio button yang terpilih yang tercek, jadi. Um, kalau saya panggil seperti ini, ini dia akan mengembalikan sebuah ID yang dimana ini adalah ID-nya radio button yang terpilih. Untuk mengkonversi ID radio button ini menjadi radio button itu sendiri, maka kita bisa menggunakan view um, sorry view atau pakai it ya oh ya, yeah, saya perlu akses view ini ya Oke, okay. view dot find view by ID radio button dan kita cemplungin ini semua ke dalam sini jadi fungsi find view by ID adalah mendapatkan akses ke radio button berdasarkan ID yang kita provide di parameternya oke okay. sehingga radio ini akan merujuk ke radio button yang terselek ya yang sedang terselek dengan demikian kita bisa mendapatkan tag. Masih ingat ya, tag tadi digunakan untuk menyimpan uh, nilai priority -nya. ya. Jadi tinggal kita panggil radio.tag ya. Berhubung harus integer, maka kita konversi dulu ke string, kemudian kita konversi balik ke integer. Alternatif lain Anda bisa menggunakan integer parse ya untuk mengkonversi radio tag ini langsung ke integer ya. Tapi ini juga cara cepat untuk konversi menjadi integer. Oke, okay. ya sisanya aman. Kemudian kita mengupdate di ini ya, edit itu, ya edit itu fragmen ini kan uh, ngelut data, ya data title sudah keload, data note sudah keload, yang belum adalah priority, ya kita harus load sesuai dengan uh, nilai yang ada di database. Di sini kita punya it, jadi anda tinggal. Sorry, sorry, sorry, eh, uh, di tutup rapatnya. Anda tinggal cek if it dot priority sama dengan sama dengan 3. Maka radio high yang kita eh uh, is nya kita set menjadi true. Else if it dot priority sama dengan sama dengan 2. Radio medium dot is check, sama dengan true. Else. Pastilah radio low. Dot is check sama dengan true. Oke, okay. nah ini tidak ada yang salah dengan if yang ini ya. Cuman kita bisa pendekkan menggunakan replace if with when ya. Yeah. Kita bisa pendekkan seperti ini teman-teman. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, lebih pendek ya. Jadi programnya sama menggunakan if. Oke, okay. kemudian terakhir adalah memperbaiki priority order in to do list ya. Jadi to do list yang muncul itu uh, belum belum di order berdasarkan priority. Uh, untuk memperbaiki ini sangat gampang sekali. Kita tinggal memper, apa, mengganti men, oh, sorry, memodifikasi tepatnya pemodifikasi query selectnya. Jadi Anda buka aja dao DAO yang sudah punya di sini. Nah, Anda lihat yang di uh, query yang dipakai untuk menampilkan ke adapter list kita. Itu adalah yang ini, kan. Ya, select all from to do. Nah, di sini kita siapkan command order by, di order, diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan priority. Ascending, ascending itu artinya dari kecil ke besar atau descending. Karena tadi high itu yang besar, Low itu yang kecil berarti kita urutkan dari besar ke kecil descending order, oke? Okay. simple seperti itu, teman-teman. Sekarang saatnya kita coba apakah betul. Untuk membuktikan urutannya betul atau atau tidak, saya akan tambahkan angka priority di sini ya, angka priority di sini. Anda buka uh, adapter ya di bagian check passnya ini. Kita tambahkan informasi sedikit, yakni Judul, um, list, position, dot priority, jadi nama titlenya, terus ada angka prioritasnya berapa? Oke, okay, saya akan jalankan ini. Tunggu sebentar, baik. Mari kita lihat ya. Jadi, kita coba tambahkan uh, suatu tutup baru ya. Um, Test medium, cek gitu ya, medium create to do, Nah muncullah di sana Kita tambahkan yang low low tas gitu ya Kita set low priority create 7 maka dia yang paling bawah ya Secara urutan uh, dari atas adalah yang high 7 high priority Ini kalau saya ganti low Saya save changes Saya update Nilainya oh ya Satu lagi yang kita kelupaan yakni Kalau ditekan save changes kita tampilkan tos ya mestinya ya. Kalau gini kan orang nggak ngerti ini kesef beneran atau enggak gitu ya. Anda Anda pasti bisa nambahkan sendiri ya, Tambahkan tos sendiri. Coba kita back, teman-teman. Um, tadi yang kita rubah apa ya? Test medium atau test 3-nya. Oke, kita coba lagi save changes. Oh, maaf. Save changes-nya belum kita ini ya, belum kita update, belum kita Uh, apa namanya? Kita panggil fungsi update, kita akan lakukan itu ya. Nah, uh, caranya adalah Anda ke edit to do fragment ya. Saya kelupaan ini ya. Jadi, uh, button create to do dot set on click listener ya. Nanti saya tambahkan di slide button create to do set on click listener. Di sini kita simpan ya, kita simpan um, perubahan yang terjadi. Gampangannya adalah kita panggil view model. Dot, um, apa itu? Add uh, update todo. Oke, okay, saya belum punya kah? Update Ntar saya coba cek dulu. Apakah sudah punya? Oh ya, belum punya, teman-teman ya. Belum punya ya, sudah. Dibuat juga. Fun update. Uh, apa namanya? Title nya. Title nya string notes nya juga string priority-nya priorit adalah integer dan kita perlu UUID Oke, okay, jadi kita mengupdate berdasarkan UUID yang mana kita panggil launch di sini dan fold db build db.get uh, applications seperti itu ya lalu kita panggil update um, nah ini dia update-nya butuh title, butuh notes, butuh priority, butuh UUID that's it ya seperti itu ya teman-teman nah uh, kalau sudah kalau sudah kita panggil update-nya di si edit todo fragment kita panggil di dalam edit todo fragment tinggal di call view model update nah Langsung aja kita panggil txt koma, oh jangan lupa to string. txt to string. Prioritinya tergantung mana yang kepilih gitu ya, mana kepilih kita pakai cara yang sama seperti sebelumnya yakni melalui radio group priority. Apa itu Ceket radio button? ID oke, okay. jadi kita pakai full radio sama dengan uh, view. Find, find view by ID radio button, lalu kita apa namanya, kita masukkan ini ya ke dalam. Parameter ini selesai, ya. Kita dapatkan akses ke radio mana yang kita select. Dengan demikian, kita pindah panggil tag di sini. Dot um, apa itu? Two string dot two integer, ya. Ini saya akan coba enter ke bawah supaya lebih kelihatan. Dan yang terakhir adalah si UUID-nya. Oke, okay. UUID-nya kita udah punya kan di sini, ya. Kita tinggal pakai aja dong, ya. UUID selesai dan Anda tinggal uh, memanggil yang namanya Toast McTax um, get applications bisa enggak oh sorry sorry uh, view aja deh view.context um, to do updated toast.lang show. oke okay. uh, saya akan play lagi dan kita lihat Uh, hasilnya ya baik mari kita lihat ya jadi kita edit yang test 3 paling atas ini kita edit agar dia low priority save changes uh, toastnya muncul back maka kita bisa lihat bahwa si testnya ini pindah menjadi low priority pindah ke bawah nah berarti membuktikan bahwa uh, apa namanya editnya berhasil misalkan kita ganti test edit satu tiga empat lima enam save changes Oke, okay, back. index-nya sudah nggak, sudah ya. Oke, okay, back. Nah, test editnya berubah ya. Satu juga berubah. Nah, itu ya teman-teman. Um, cuman uh, sesama, sesama angka prioritinya ini memang pengurutannya nggak jelas gitu ya. Kalau mau, anda bisa tambahkan ordernya lagi ya. Jadi setelah di order by priority, anda bisa order by yang lain. Misalkan apa? Misalkan UUID-nya, berdasarkan urutan UUID-nya, atau berdasarkan alphabetical title-nya, oke? Okay? Baiklah, itu ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya saya menjelaskan tentang homework, ya PR, yang Anda harus kerjakan. Apa PR-nya? Uh, rubah tutup table Anda dengan menambahkan satu field baru, yakni is done, ya, is done. Field ini integer, um, default-nya adalah 0, dan dia not null ya, dia not null. Oke, okay. setiap kali user cek detas, cek detas itu artinya mencentang ya, mencentang seperti ini. Oke, okay. jangan hapus tasnya ya, dan tidak boleh menghapus tasnya, tetapi mengupdate ya is done nya dari nol menjadi satu. Jadi is done nya ini dirubah dari nol dan satu, tetapi dia tetap hilang dari list ya. Artinya yang ditampilkan di dalam list tujuh tadi, di dalam di dalam list ini adalah tujuh yang is-dannya masih nol. Sedangkan yang tujuh-tutu yang is done -nya sudah dirubah satu tidak ditampilkan di dalam list ini. Oke. Okay. Anggapannya dia sudah kehapus tetapi datanya tidak hilang sehingga bisa jadi nanti saya tambahkan tombol di sini untuk memfilter mana tuduh yang belum saya selesaikan atau saya nambahkan tab di atas um, ongoing dan cancel kayak gitu ya semacam gitu untuk mengecek mana tuduh yang, yang is done selesai mana tuduh yang is sedang dijalankan oke okay? seperti itu teman-teman uh, pertanyaan uh, tambahan juga dari saya kenapa is done field menggunakan integer kok nggak pakai boolean true false ya kalau kalian tahu jawabannya Uh, Silahkan chat langsung di grup hangout Orang pertama yang menjawab benar akan mendapat tambahan uh, Nilai ya untuk PR nya Oke okay. Submission nya gimana Caranya Anda tinggal Commit and push ke github Anda ya Kemudian link github nya Anda set ke public Ya tidak perlu di private Lalu di invite saya set aja ke public Kemudian uh, github url nya Tolong dituliskan di uls Due date nya adalah minggu depan, oke? Okay? Uh, terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, Anda bisa email saya langsung atau chat di grup hangout. Uh, terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.